Astaga, astaga, astaga Selamat datang teman-teman semua guys ya Di channel Barbar Etrot Anjay Barbar Etrot Di channel ini kita akan berusaha untuk mencari pola gacor Slot gacor, info-info situs gacor dan masih banyak lainnya Semoga teman-teman terhibur ya guys ya Karena kita akan Barbar, eh trot. Kenapa harus barbar sih? Karena barbar adalah merupakan seni guys ya Mari kita gaskan, come on Akhirnya, guys, skater juga. Toltuk